top terang top terang. Dan top terang salam bakudapa dengan mama ipa mama ipa prihatin dan sedih bagaimana tidak apa yang mama ipa suarakan beberapa waktu lalu sebelum video ini di konten mama ipa Mama Ipa bicara soal hidup ketergantungan atau simbiosis mutualisme yang merupakan hukum alam bagi manusia yang orang harus jalani, Basudara. Artinya orang saling membutuhkan satu terhadap yang lainnya. Karena itu fungsian kemasyarakatan itu perlu harus dijaga. Fakta kenyataan, Basudara. Walaupun ini tidak terjadi Pak Kito rampai negara Sejak tanggal 24 Februari 2022 ini Terjadi invasi di negara Ukraina oleh negara Rusia Benar-benar menghancurkan dan membinasakan umat manusia Ini berkaitan apa saudara ini yang Mama IPA bilang: "Jangan egois, jangan egois, dan jangan egois. Terjadi peperangan akibat perilaku egois, Pak. Saudara, <laughs> aduh, Mama IPA, prihatin betul-betul kenyataan ini, masalah." Persoalan kedua negara tidak bisa diselesaikan secara damai, tetapi justru melalui peperangan. Peperangan tidak mendatangkan kebaikan atau keuntungan bagi siapapun. Wow. Fakta dampak sosial, ekonomi, dan politik di negara Ukraina maupun di dunia orang alami semua Pak saudara. karena itu Pak saudara, Mama Ipa selalu bersuara menyuarakan walaupun tidak didengar karena Mama Ipa hanya adalah orang kecil yang tidak punya power sama sekali tetapi demi kemanusiaan Mama Ipa tidak berhenti untuk bersuara demi kebenaran dan keselamatan orang banyak, siapapun dia. Pak Saudara semua, karena peperangan itu tidak menimbulkan keuntungan, tetapi korban dan kerugian, oh. Pak Saudara semua netizen yang sering berkomentar di medsos, Mama IPA berharap agar jangan mendukung atau mensupport peperangan ini terhadap negara manapun juga, karena peperangan tidak ada manfaat, peperangan tidak ada gunanya bagi manusia di mana saja itu yang perlu turun suarakan. Stop rang, stop perang, yeah. dan stop perang. Sampai baku dapat Pak, Pak Saudara. Tapi ya